sobat semuanya welcome back to my channel MST kembali lagi di channel kesayangan kalian oke di sini gue main di gates of Olympus langsung aja di sini gue mulai di turbo 30 kali ya oke gue langsung start di bat 4800 dan gue bawa modal 100 ribuan aja oke kita pantau pantau dulu sepin sepin dulu ya eh hey, sekali 50-nya langsung meledak ya mantap di oke, okay, good job sayangnya, ya. langsung dapetin 1,2 juta. Wow, ini baru main ya, Besti, baru pemanasan pemanasan nih, udah langsung diulti aja sama si Uus ya. Oke, okay, nikmat mana yang kau dustakan? Kalau seperti ini caranya, mau gue langsung gas ke. Lagi okay, tentunya seperti biasa ya, Besti, gue di sini mau share ke kalian untuk trik-triknya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya buat teman-teman gue di disini Simak-simak terus videonya, jangan di skip biar gak ketinggalan untuk info infonya Yang pasti jangan lupa untuk dibantu support channel gue Dibantu dengan cara klik tombol like, komen, dan di subscribe Satunya juga agar channel gue semakin berkembang, semakin maju dan pastinya gue juga makin semangat ya Oke, okay, jadi ya Sambil santai-santai aja ngopi udut ya Biar lebih nikmat, gak sepaneng juga Lemesin dulu aja, santai-santai aja Dan jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi lonceng Karena itu paling penting banget ya buat kita nih Oke, okay, digas kedua aja ya kita coba untuk turbo 10 kali ya masih di beat yang sama. Kita pantau dulu aja ya semoga aja putaran demi putaran bisa menghasilkan cuan-cuan yang banyak nih guys. Oke, bestie, kita gaskan dulu di sini untuk pola-pola selanjutnya. dulu mantap jiwa oke okay. sipin-sipin manja ya kan lumayan juga tipisan-tipisan aja Dan di sini gue bermain di situs permain 138 ya pastinya situs ini juga mantap percaya dan memang bener-bener itu situsnya rekomend banget buat kalian khususnya para slotter mania ya jadi buat temen teman yang mau join bareng gue di sini boleh-boleh aja nanti untuk klik nya gue akan taruh di pin komentar, oke? Okay? Dan pastinya di sini gue main dengan pola-pola simple dari gue sebenarnya sini pola lama ya cuman gue coba lagi ya siapa tahu kan bisa dapetin kegacorannya dengan pola-pola lama gue. Dan akhirnya kalian bisa lihat sendiri di sini terbukti ya kan. Kalau kalian penasaran mending kalian coba aja. Oke. Okay? Nice. Di sini gue coba untuk cek ombak dulu di buy spin 130.000. Oke, okay, kita gas ke Let's go. Kita spin di 15 spin gratis. Oke. Okay digaskan dulu. Ayo buat teman-teman yang mau bermain di perman 138. Ya jangan lupa cek RTP dulu ya. Karena kalau misalnya kita main di RTP tinggi itu lebih enak ya karena lebih mudah untuk cari game-game gacornya dan pastinya juga memungkinkan kita untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi. Oke, okay, nice, digaskan dulu. Oke, okay. Serat lagi, nice. Dan buat kalian yang lagi nonton di sini, jadikan ini untuk sekedar hiburan-hiburan saja ya, untuk sekedar uang dan untuk hepon-hepon aja. Tentunya juga hanya untuk usia 18 tahun ke atas Jadi buat kalian yang merasa belum cukup umur Di skip aja Oke okay, 46.000 ya Udahlah gak masalah ya Gak balik modal juga Yang penting di sini gue juga masih dapetin profit Ya tipisan aja Oke okay, kita gaskan dulu ya pastinya jangan pernah ya Untuk dijadikan sebagai mata pencarian sehari-hari Ataupun pendapatan utama kalian Karena memang ya ini gue juga hanya untuk Iseng aja sih sebenarnya ya Lumayan kan buat nambah-nambah uang jajan juga. Oke, jadi gue juga nggak terlalu beranggapan serius, buat kalian pun juga sama. Jangan pernah atau jangan terlalu berekspektasi tinggi ya, karena memang di sini kita kan main sesuai feeling, gambling aja. Jadi kita nggak tahu ya, nggak bisa memastikan juga bakalan dapetin profit atau sebaliknya gitu ya. Jadi ya, enjoy the game aja ya, bestie ya. Oke. Pokoknya jangan lupa untuk di subscribe Nikmati permainan ini Jangan lupa simak selalu videonya Dari awal sampai akhir ya Semoga bisa bermanfaat buat kalian Info-info yang gue bagikan di sini Oke okay. uh, Buat kalian jangan lupa cek RTP dulu Dan pola-pola gue di sini ya Semoga mudah untuk dipahami Dan semoga pola-pola gue ini Bisa bawa hoki Buat semuanya di gue udah dapetin profit yang mantul lumayan 1,1 juta dari modal gue ya kan yang cuma 100 ribuan di sini gue coba untuk manual dulu aja ya kan Bestie ya buat kalian yang mau join di perma 138 boleh-boleh aja ya linknya gue udah taruh di pin komentar buat kalian semangat terus untuk tempurnya semoga kalian dapetin kemenangan yang besar dapetin cuan-cuan yang banyak ya besti oke okay. Gue rasa cukup untuk percuanan hari ini Gue izin pamit dulu kali ya Gue mau rehat dulu nih capek banget Pegel jempol gue Anjay Yup uh, Pokoknya buat kalian terima kasih banyak Yang udah nonton Yang udah support selalu channel gue Sampai sini aja gue izin pamit dulu Sampai ketemu lagi di video berikutnya Oke salam sensasional Bye